Halo, halo halo welcome back to my channel ya bosku kembali lagi dengan gue di sini akan bermain speedbon aja ya bosku Oke di sini sambil putar-putar gue akan menanyakan dulu kabar kalian nih apa kabar kalian semuanya Semoga kita diberikan rezeki yang banyak kesehatan yang wafiat ya bosku dijauhkan dari segala mara bahaya ya bosku Oke sini uh, langsung saja gue kasih peringatan buat kalian-kalian semuanya di sini gue gak langsung mengajak atau mengajari ya bosku apalagi boci-boci di bawah umur nih, skip aja lah videonya ibsq tidak rekomendasi buat kalian main santai saja sebat-sebat sambil ngopi aha dapat nih ya ibsq kita dapat uh, scatter gratis langsung disini 10 spin ya mudah-mudahan JP di sini. oke okay, dan untuk kalian yang ingin bergabung bisa dilihat di bawah kolom komentar ibsq udah gue sematkan langsung saja di klik dan langsung bergabungnya bosku dan situs taktik 88 nih gacor banget lah kali 35 langsung coy super big mantap 260 ya sekali putaran mantap ya oke okay, yang kemarin udah menang di video ucapin selamat hmm, anggurnya cocok di sini kali 10 4000 lumayan 43.000 ya bosku mantap oke okay, lopenya 48.000 kaliannya 10 lagi di sini ke back again lumayan sensasional pak 80 uh mantap sekali ya bos juga cek sekali takli taktik 88 ini oke okay. gak ya bos udah gue smartkan di bawah kolom komentar jangan bertanya-tanya langsung klik langsung kita lihat di kolom komentar udah gue smartkan ya Cuk. langsung digasken dan langsung bergabung Oke okay. hmm sabun sama pisangnya anggurnya juga datang 12 kali Oh bedanya di sini empat ya bukan bukan dua tadi Mega ya jadinya 152 ya Oke okay, di sini uh, gue hanya sekedar hiburan saja tidak direkomendasikan untuk jadi bahan mata pencarian sehari-hari ya Bro, tidak baik lah itu. Gunain seperti biasa uang-uang yang dingin ya, jangan uang-uang panas apalagi itu sambil minjem-minjem atau uang dapur nih. Jadi kan chemistry keluarga lu tuh, jadi harmonis ya Oke okay, di sini kita dapat 974. Ya lumayan lah ya. Dari gratis ya. Lumayan danai juga main santai enggak terlalu harus nunggu lama, main cepet, udah dapat segini, oke okay lah ya. Oke, okay, gini ada putaran, masih ada putaran ini lagi ya, sisanya ya. Oh my god, this buffering. Oke, okay, udah sekarang langsung kita jalan lagi ya di sini. Oke, okay, scatternya. Aduh, dulinya cuman turun, tu, eh, turun dong, turun. Nah, aduh, satu lah, eh dua lagi. Ya. Hmm, pisangnya mantep di sini. Oke okay, sabunnya semangkanya bisa pisang mm, anggur juga ini menyusul di sini ceri merah nih. kuning lagi kurasa teh kecil Oke okay, gue tuh apa ya namanya nyobain di pepak 1800 sebetulnya ya lumayan gede juga ya kalau misalnya beberapa putaran tuh ke bawah kayak saya kalau kita nggak dikasih spin apa skater gratis tuh ya lumayan melorot juga ya saldo kita itu nah, gila oke-oke aja lah kalau misalkan bermain kalau misalkan udah dapat skater gratis tapi udah kita dapatkan uh, lebihnya gitu kan bisa lu taikin lagi 10.000 bisa itu aduh di sini. Coba ya kalau misalkan di aja ini ada ulti gitu di luar yang uh, mantap tuh kayak eh. Cuman, ah, satu lagi ini sudah pasti datang. Mana ada ini, kak, kak? Aduh, padahal kita udah nunggu ya. Itu satu lagi momennya, tuh cuman tadi pas putarannya di atas, hal itu jauh gitu kan? Soal ini sedapnya itu jauh, jauh, jauh, jauh turun nih. Ya. Putar-putar lagi lah kita coba di spin turbo 30 kayaknya ya 30 kita coba 30 di sini mudah-mudahan kita dapat lagi kayak tadi sekitar gratis gak lama sih sebetulnya ya, tadi pesawat putaran tuh langsung ada gitu kan semangkanya dulu dah bisa anggur juga bisa nyusul dulu. satu lagi coba dulu. semangka Oh itu ceri dulu ya semangka baru atau atau kurang dua ya? Santai nah, di sini kita sabarnya di sini dapat ini Lu jangan terlalu babal juga kalau misalkan ini susah banget yang gratis, yeah, sekitar gratis ini langsung di buy Bisa kalau buy satu kali dua kali oke lah gitu kan? Karena satu kali dua kali itu bisa masih kena menang turun tiga. Kalau yang ketiga itu agak okay, susah juga. Kuning dulu, pisang semangka baru. Kurang satu apa anggur Anggora, semangka. Oh, uh, batangnya mantap, ini udah pecah Maret tiga puluh lima, mainlah. Hai, hai, hai, ini udah habis putarannya tapi tidak apa apa kalau kita udah menang kan udah kasih sensasional berapa kali ya tadi di putaran yang pertama itu nah, kita coba 10 di sini kalau misalkan udah nggak ada lah apa boleh buat ya kita kan udah menang nih udah apa namanya udah profit juga kan lu bisa di diwedain ya tergantung feeling lu kalau misalkan putarannya agak jelek ataupun kayak gimana gitu kan karena setiap akun tuh kayak langsung dikasih gitu kan langsung dikasih di sini gacor banget lagi mah kalau wow, gue sih langsung dikasih ya, wow, jadi udah ke, udah kebuka nih pas pertama main ya udah dikasih, udah menunggu beberapa menit lu nggak usah maksain lagi buat itu pilih lu set man juga gitu kan ditahan juga gitu jangan terlalu barbar lagi kalau misalkan udah ya okelah okay oke okay, bosku ya langsung kita WD aja terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya dah.